Hi hello. hello. hello. Hi. Siapa? Halo bu, Siapa? pernah ya? Iya, halo sekarang ini ini yang ini Aku bawon, ini Ya bagi saya datan doang nok sao susuk wa kareng kita doang sana oh step so Yo, nik sak jaw. Ini nik sak tim dari skain nama kian. Mandi bangi boleh sak jaw ni bang J betul dari skain atas ya. Helak sana, helong chi, helak sana. Nak pintu ya? Helong chi taklah, tunggu baru ya. Ikat awak nak sini Eh, kamu tidak sampai. kalo aku caya lo gak lebih nikam kain hi ini nang anda <tuk tangan> ya ya ya ya ya kena ha ini oh Ya nak pelong kita lah. Oh, oh kau tengok. Ya nak pelong kita lah nak tukar. Tak macam macam macam kata. Nak pelong dia la ni boleh ya kan tu lah. Ah, nak please jangan marah buat macam ni. ya abang drag. Ya peluk tirah botah. Tu nak nak Hello, nyari nikam tua ini biu fans punya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 gak pernah kembali lagi first time, ini ya mera humko hawa bhi oh Ja, kacktung, kacktung, kacktung. Ah, der ja, kita sekolah langsung kita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 kan? tak sama siapa ya ya? juga gak suka ini yang ini pun tak suruh orang kata Tahu dia viewpoint tu nak, tu kau tu, kini yang viewpoint yang jazung khadiram nak. Sungguh indah ini coba viewpoint ini lagi jam tua. Sungguh gemuk konik nata mana sorokan kita dijam jelas sungguh gemuk konik semua ngetop. Long yang siapa mo? Balapan ayat kacuan tak plan siapa. Siapa tahu nak sini dia belum disotkin tahu siapa kau tu. Prayer kacian mana land Dia mike mike ni dia nak gemuk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 Penyelam ini ada dalam poin sistem, seperti yang mau Anda My room Halo. Hai. Hai. Dakasari. ま、 asli mi ya ini Ya nuksumin kebanyakan orang, -orang kamu, <Sidu> akan datarkan nangana, pak ini nih raki ya yeah. ya ya. Ayo punggah. Ya Ayo deh. jokmu. mana? Yan kan ya anen inen yan mel puen kim ya chos me do you know you <laughs> nya akuma cuk minggu fo mata 1 2 3 4 first j sat at last ye gon chnga yen chingi last ka point why no saikon ni gam chuti mena ar una una no year ne dimet mod aur chunta kan tharinga hai ni gamat na you boli na gadiru na tam gicham thukai na oi khasni khasni khasni ga Pada semua orang cem tak semua menerang Kasih nih ada yang tak deh Lepin orang ralik semua namun like Video mungkin nanti Uh, channel subscribe kain mo nih, so shout out to Mutia. video deh. Minsan mo sa